Tapi yang jualan kok orang Jawa guys. Oke. Okay. Ya kalau kemarin ada social eksperimen Daripada channel Mr. Buzz, ya Berkenaan dengan istilahnya bertanya. Apakah tahu anak-anak milenial di Indonesia. Berkenaan dengan orang Jawa yang banyak di Malaysia. Mereka kebanyakan gak tahu guys. Wow. Jadi segitu gitu kan, makanya ketika ada komentar-komentar yang nggak nggak enak gitu, itu berarti nggak tahu kalau di Malaysia itu banyak orang Jawanya. Jadi saya kasih tahu lagi bahwasanya di Malaysia banyak sekali orang-orang Indonesia yang imigran ke sana, yang dikirim ke sana untuk tinggal di sana seperti itu. Terutama orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan juga ada seperti itu guys ya. Dari Riau dan lain sebagainya, banyak sekali orang Indonesia di sana seperti itu guys. Dan di Sini ya, kan? Abang Toha ataupun Mas Toha ini ke pasar malam, ya. Ke pasar malam yang ada di Malaysia, tentunya yang jual itu orang-orang Melayu, kan? Pastinya, tapi di sini, ya, Mas Toha ataupun Abang Toha ini menemukan bahwasannya yang jualan di sana itu orang Jawa. So, saya penasaran sekali, guys, bagaimana reaksi uh, Mas Toha ataupun orang Jawa ini ketika ketemu ataupun berjumpa dengan orang Indonesia yang logatnya itu Jawa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Toha ah, Macam tuh kan So, jom kita tengok videonya, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bang, lagi ngapain? Misal sekarang berada di pasar malam air biru pasir. Sebentar, sebentar guys Pasar malam Ini kenapa siang gitu <laughs> <laughs> pasar malam tapi siang hari gitu Yang nah, ngapain bang? Ya mau belanja dong Belanja apa? Belanja apa saja Soalnya di pasar malam semuanya ada Serba okay. ada Yuk silakan yuk kita merapat ke pasar malam Air biru pasir gudang Ada apa saja ya Buang okay. kok ngomongnya cepat-cepat Iyalah biar Kalau cepat itu biar apa ya Biar biar cepat segalanya lah gitu <laughs> Ini masnya senyum-senyum Ini dari jadi mana mas? Jawa Timur, Jawa Timurnya mana? Tenggalek. Tenggalek, Tenggalek. Menyapa lur, Tenggalek. Jadi di sini saya bersama TKI dari Tenggalek, sahabat saya juga. Dan ini suasana pasar malam di Malaysia ya. Okay. Ini di Pasir Gudang. Ya kok rame sekali, ya rame, rame Jualan pasar. apa saja ada dari kue, terus dari Sandal-sandal atau selipul kalau bahasa Malaysia, ya okay. nah, ini berm bermacam-macam dari suku bangsa semua ada di sini ya. Dan juga aneka makanan semuanya ada, pakaian Merebus juga ada ya. Nah kok macam-macam, iya macam-macam nih. Jualan kue-kue semuanya juga ada di sini ya. Okay. buah buahan Bang, bang, bang, bang, bang. Saran, bang, saran. Pusing saya lihatnya, bah. Jangan cepat-cepat videonya. dikit. Semuanya luar biasa. Sangat rame, lur. Oke. Okay. Jadi di sini masnya. Mas, kamu itu mau belanja apa? Mas Dari tadi kok nggak beli-beli? Oh, belum lagi ya? Oh, belum lagi. Tengok-tengok okay. dulu ya. Jadi masnya lagi cari senggol-senggolan ya. Loh, jadi ini Gue kuliner manfaat, Malaysia, lur. Ya. Rame sekali kuliner Malaysia. Ada bermakna berbagai macam-macam makanan, jagung rebus juga ada lor lo gitu, kacang, lah masak jagung rebus kacang. ada ini jagung rebus, kalau singkong rebus belum tahu ya. Okay. Ya ini teman saya ini jalan lurus terus dari tadi nggak beli beli, ya, entah mau dia mau beli apa, saya pun juga penasaran ya, karena di sini sangat rame sekali ya pasar okay. malam di Malaysia, luar pasar malam sangat ramenya ya. ya. Oh, hello lor, dan ini mas-masnya pekerja pabrik atau pekerja kilang ya sedang okay. berbelanja. Ya, dan ini juga ada jual-jual kebutuhan pokok atau kebutuhan keluarga. Wow. Ya. Luar biasa sangat ramai dan saya pun sangat teramat senang sekali dengan suasana di Malaysia. Lah, kok sewenang ya di Malaysia? Ya alhamdulillah selama berada di Malaysia ini sangatlah senang ya. Oh, penjual telur juga ada. Telur kampung, telur negeri semua ada. Telur puyuh juga ada. ya Terus mie goreng, mie goreng, nasi goreng, semuanya ada semoga abangnya laris manis, amin ya, robbal alamin amin. ya ini terus jualan apa? ini jualan goreng, gorengan, ayam goreng, semua ada oh, mas kamu goreng. itu beli apa enggak? dari tadi enggak beli-beli ya <laughs> sampai saya pegel, melaku-melaku terus jalan nah terus ini disini ayam. masnya mau beli apa mas? oh mau beli kerongkongan ya? jadi kerongkongan itu harganya 3 ringgit Jaring atau sepuluh ribu rupiah. rupiah. Ah. Luar biasa, sangat ramai sekali abang. Wow, ini memang memang ini guys. Ini kayaknya yang viral itu ya bukan ya? Manis, mudah-mudahan. enak banget ini. Jualannya sukses selalu ya. Ini wow. luar biasa dengan kesibukannya bukannya menggoreng ayam, ayam goreng kriuk pasti enak, apalagi dicocol dengan sambal luar biasa Menin, enaknya. Ya? <laughs> Abangnya senyum-senyum, mudah-mudahan laris manis, sukses semuanya ya. Amin. Dan sekarang kita berpindah mau kemana lagi Mas? Jadi sangatlah ramai penuh sesak. Lah kok nggak ada cewek-cewek liwat cewek-ceweknya belum pada keluar ya. Insya Allah nanti akan keluar ceweknya. Malam ini. Masih apa lagi ya Mas ya? Ini kalau malam ramai nggak Mas? Oh kalau malam ramai ya. Jadi kalau malam rame ya, ah, Jadi kalau ada malam rame juga, ya? di sini itu berbagai jual-jualan apa saja ada, ada di sini ini di pasar malam, ini. malam ya. Waris, waris, waris, waris, waris, waris. Loh, mari hingga buah-buah, buah-buahnya buah, buah, juga ada buah salak, buah mangga semuanya ada. Semoga laris manis mas. Nah, semoga laris manis. Lo ngomong jowo toh mas? Iso ngomong Jawa? lu sidik sidik. Ternyata masnya ini bisa ngomong Jawa. Wow. Orang Jawa mas, Hah? orang Jawa. Manado. Orang Manado. Oh, Manado. Mudah-mudahan jualannya laris manis mas. Amin. dipermudahkan segala urusannya. Jangan lupa untuk teman-teman yang di Pasir Gudang silakan beli buah, beli buah di pasar malam. Pasar malam air biru. Pasar malam air biru murah meriah mas, Allah manis, manis manis buahnya luar biasa. Udah lama merantau di Malaysia baru mas baru lima tahun mas baru lima, oh, lima tahun lima tahunnya lama lah ba lima tahun katanya baru Mas oh Allah luar biasa ya <tik> <tik> nah, <tik> <tik> jadi begini kalau pasar malam ya luar biasa kerameannya <tik> oke terima kasih Mas mudah-mudahan sukses tersilap. lancar selalu ya amin, amin. ya yeah, robbal mas. alamin oh, mas. oke oke Mas oke terima kasih Mas, Tengkeng, mas. Oh iya mas, oh ini aku dikasih kelengkeng sama masnya penjual ya Luar biasa, terima kasih banyak mas Mudah-mudahan sukses selalu lancar jaya Amin ya, Robbal alamin Senang loh guys Ketika kita merantau di tempat orang ya kan Di negara orang Lalu kita ketemu dengan orang Indonesia Ataupun yang senegara dengan kita itu sangat-sangat menyenangkan sekali, macam ketemu dengan keluarga kita guys, asli asli-asli, dan saya sudah merasakan itu ya, buat teman-teman yang belum merantau ya, boleh merantau ya, ah, ke negara orang ah, ke Malaysia, ya Singapura Taiwan, Hong Kong, dan lain sebagainya ya Arab Saudi juga boleh ya kan, nah di sana ketika berjumpa dengan orang Indonesia, maka kita akan merasakan hal yang beda banget asli, dan ini sedang berada di sekitar pasar malamnya ya. Jadi di sini berjual aneka ragam dari pakaian, mainan, Bus semua ada, makanan. Asli. Terus kue-kue kering semuanya ada. Alhamdulillah Betul. sangat ramai. Penjualnya pun juga senang ya. Mudah-mudahan para penjual-penjual di sini laris manis, tidak ada halangan suatu apapun, diperlancarkan segala usahanya. Amin. Dan mudah-mudahan cuacanya malam ini malam hari ini tidak hujan ya karena ya, kalau, hujan, kalau malam hari banget. ini hujan jadinya kasihan para pedagang-pedagangnya mudah-mudahan malam hari ini cuaca cerah agar para pembeli-pembeli pergi ke pasar betul. malam ya nah amin. ini pasar malam mana ini pasar malam pasir gudang jadi ya. bermacam-macam orang jualan dari buah-buahan ada buah nangka juga ya mudah-mudahan jualannya laris ya mas amin, amin. ya robbal alamin dan di sini juga ada penjual kacang, jagung, semuanya ada mudah-mudahan laris, semuanya amin, amin, ya Robbal 'alamin. Dan Mas mau kemana Mas? Oh beli sayur. Dan ini ada penjual sayur pucuk pakis ya, apa namanya pakis ya? Nah di sini ada sayur pakis juga ada. Oh, oh oke, okay. pakis itu bisa di ini ya guys ya. Di sayur ya guys ya baru tahu. Oh pucuk paku kalau di Malaysia pucuk, oh, pucuk paku, paku. kalau di Indonesia pucuk pakis lo bisa ngomong Jawa wah Jawanya pun timba Malang Arema Salam satu jiwa Oh lali. <laughs> orang Jawa guys orang Indonesia guys masya Allah senang ya Arema lu wes IC sudah IC sini Oh, ICC ini. Oh, Loh, ternyata. Lah, itu. itu isah ngomong Jawa? Ya, isah. Wah, mas. walah lah, lah, lah, Tiba-tiba, ya, Jawa Adore, mas, mas, kabar. Aduh, Mas, ya, mas, kabarnya, mas. Alhamdulillah. Lah, ternyata di pasar malam ini ketemu sama saudara saya dari Jawa Timur. uang Malang, Arema. Mantap. di sini tuh jual bermacam sayur-sayuran sangat segar sekali ada tomat ada wis luar biasa semuanya lengkap bentar ya saya mau bergobrol ngobrol sama bapaknya di sana ya Oh terima kasih ya loh, saya sayang terima kasih boleh video ini gitu loh jadi kalau orang di Jawa terus merantau di luar negeri ketemu sama orang Jawa Masa Allah senangnya luar biasa Masuk, betul jadi hari ini saya berkesempatan luar biasa penjualnya dari orang Jawa Malang lur, Masa Allah ini, malangnya mana Mas Malang Jawa Timur yang malangnya mana Jawa Timur mana Kalipari. Yang dari Kalipare, jangan Kalipare. lupa subscribe, like, comment. Udah lama di sini. Sudah, lama. Sudah penduduk sini ya? ya. Sudah menjadi penduduk Malaysia. Ya beginilah keaneh ragaman, keaneka ragaman di Malaysia berjumpa sama saudara saya dari Jawa Timur kalau saya Masya Jawa Tengah luar biasa mudah-mudahan ya mas ya. jualannya laris manis amin Amin. sukses Amin. ini anak-anaknya di sini apa di Jawa? di Jawa ada tiga, di sini ada dua oh anaknya di Jawa Lima. ada tiga. di sini? tiga tiga, oh, tiga. masa luar biasa mudah-mudahan sukses ya mas ya jualannya amin ini buat para siapa ya para anak-anak muda ingat Orang tua berjuang untuk kalian, jangan sampai kalian mengecewakan kedua orang tua kalian. ya kan, mas, Betul. ya harus berbakti untuk orang tua, negara dan masyarakat. Betul. Amin ya robbal amin Ini, ya, Ini aku sama ibunya ya. Oh, iya. Jadi aku kalau di Malaysia kalau ketemu orang Jawa itu sangat senang sangat sekali, senang. luar biasa. Entah kenapa ya, kok kayak Rindu terobati. Tapi saya orang mana? Orang Indonesia ke mana? Ya saya orang Jawa dong. Ah, oh. Orang Indonesia. Saya ini sudah <laughs> sudah lama di sini 13 tahun. Oh saya sudah ada 30 tahun. 30, oh, 30, tahun. Jasa, tahun. 30 tahun. ya. Amin. Ust, aku tak jalan dulu. Oke. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Masya Allah. Jadi jangan lupa ya. Subscribe, like and comment channel Toha channel jangan lupa. Lah kok harus subscribe? Karena channel Toha ber berbeda dari channel lain ya. Di channel Toha menyajikan seputar info di Malaysia langsung dari lapangannya ya. Siap, mantap. Oke, okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya pasar malam di Malaysia. Tapi siang hari udah buka, guys. Berarti bukanya itu sampai malam seperti itu. Semoga laris manis buat semua yang jualan di situ, ya kan? Termasuk bapaknya tadi yang dari Jawa Timur Malang, ya. Terima kasih, ya. Masya Allah, sangat-sangat senang sekali apabila kita berjumpa di negara orang dengan... Satu suku ya kan Satu bangsa Satu negara Sangat-sangat senang sekali Dan beliau berdua Sudah menjadi penduduk Malaysia guys Dan itulah tadi Ya banyak sekali orang-orang Jawa Termasuk orang-orang Indonesia lainnya Di tempat-tempat lain juga Yang menjadi istilahnya warga negara Malaysia Seperti itu Sudah punya IC Malaysia Seperti itu guys Sehingga apa Sehingga anak keturunannya juga di Malaysia Seperti itu ya kan Jadi buat teman-teman semua Pengalaman kita semua Bahwasannya tidak semuanya di Malaysia itu orang Melayu Masih banyak sekali ya kan Ada orang Cina, ada orang India Ada orang mana lagi ya Banyak sekali Bangladesh dan lain sebagainya Dan termasuk juga Indonesia Seperti itu guys Dan ya itulah tadi pasar malam Penampakannya seperti itu Suasananya seperti itu Sangat-sangat meriah Dan saya juga pengen sana guys Buat jajan gitu kan Jalan-jalan uh, Saya pengen kalau ke Malaysia nanti Jumpa sama Mas Toha ini kayaknya ya Wah keren banget Oke terima kasih buat teman-teman semua yang